Selamat sejahtera. Ini dah adalah hari ke-6 di kebun. Jadi sekarang kan. Joe ada hari ni. Jadi itu nampak ada perkembangan barulah. Sekarang sedang menyiapkan rangka untuk letakkan atap nanti. So mungkin Joe boleh terangkan apa yang dah dibuat di sini dan apa lagi nak dibuat. Okey, sekarang kami tengah ni buat frame bumbung ni. Lepas siap frame bumbung ni, kami pasang bumbung lah untuk pump house ni. Heem. Kalau kerja-kerja untuk menyimin Mungkin uh, simil lantai ni Mungkin kemudian Bila mana bumbung sudah selesai lah uh -huh. uh, Kita boleh tengok sekarang Kita tengah buat bumbung, bagian bumbung lah Okay Itu so, Pump house Selain pump house Tak ada perkembangan yang terbaru lah Dengan We Met Nak pasang ni pun tak boleh nak pasang Sebab Uh, start kemarin paku dah habis tapi saya baru bawa ke paku yang baru paku yang rupanya macam ni untuk sambung pasang week mail lah sekarang dia orang ada paku jadi boleh sambung lah. pasangkan so itu sahaja update hari ni